halo halo halo Bosku seperti biasa ini kita di inches bawa modal 43.000 ya bosku semoga dikasih yang manis-manis yang cakep-cakep ingat -cakep. ya, kita acak-acak dulu seperti biasa ini diacak-acak biar gacor boy <tuh> awalin di Turbo 20 ya bosku nyari gratisan dulu kita cari-cari gratisan yang manis mudah-mudahan dikasih ama inces nih inces yang manis mudah-mudahan dikasih inces der hmm kenapa cuma segitu cok main naisir buat nabung modal sini, naisir enggak ayo lagi dong please jeder jeder itu seribu hmm bunyuk der Hmm dua belas nggak konek. juga si Intjes. Sialan cok. <tuh> Ayo Intjes. Kampret tiga cok. Iya iya iya. Hmm, mampus kau dikasih air cok. Ini kasih yang bagus cok. Kasih gue yang bagus Intjes. <tuh> kasih yang manis ya nggak? kasih manis-manis dulu cok cakep empat di awal Ayo dong petir lagi bintang sambaran bintang mampus kau Sambar lagi bintangnya Ayo hidup Aduh hijau biru cok der hmm, manis intens. lagi dong der Ayo dong. Aduh, kampret 10 lumayan lah. Koceng, gratisan ini boy, nggak profit nggak apa-apa. Der, nggak apa, nggak dibalikin 40.000 juga nggak apa-apa. Gratisan ini cuy. Kalau bisa dapat dua ribu langsung berwedek. Der, hmm, mampus kau. Hmm, item-itemnya kena cok. Bulannya. Ih kurang atuh dan cok Jial banget kurang atuh kampret hmm, connect mampus biru-biru connect Oke okay. itu tuh matahari kampret mataharinya nggak kena lumayan 23000 Boy mantap kali cok -co. super super manis sekali manis der birunya dong der birunya itu biru-biru kunyu kurang atuh birunya lumayan Mega cuy cuy Mega mendung 64.000 mantap Ayo lagi petir lagi Cok eh connect please oke okay, connect cuy mampus kau jauh mampus nice ini mantap kali masih dua ayo kasih manis-manis dua kali Oke dikasih lagi cucu -cu. anjing hijaunya kurang-kurang atau hijaunya kampret Oke nice ini bisa ini kita buy 120 bisa ini kita buy 120 bisa ini cu petir lagi dong terakhir please please terakhir terakhir terakhiran Cuk Astaga Oke, okay, lumayan 93.000 ya, Boy Gratisan. Profit luar biasa ini, cuy. Mantap kali. Ayo obat, emang. Ayo dong. Lagi-lagi lagi-lagi. Ayo in the... Inches Kampret cu Der Oke ini kita takein in glue bathnya, cu Gak cukup kayaknya Si sempet blast ya bu cuy Kirin gua cukup cuy lagi ngerokok gue ini nikmat banget lagi nyeruput kopi der air dong der hmm birunya cok der hmm, awal yang baik mantap kali cuy jadi Eden langsung 11 boy lagi dong please konek-konek birunya itu cakep banget ceban der hmm mampus kau Mampus berapa ribu tier? ini profit ini bisa kita WD ini, cantik, 150 ribu langsung boy, boy, mantap banget Zeus, eh Zeus apa inches? Pelenggol <tellan> gue, sindrom Zeus anjing, terlalu sering main ke Zeus ini, keseringan nyocol Zeus, jadi begini cok. Sindrom nyebut jauh mulu kampret mangkat gitu. Der, mampus kau, patray tuh birunya, punya kurang atu hati itu hatinya. Hmm, mampu, jadi skip ya boy, sensasional lupa jangan di skip sensasional itu Kita nikmatin dulu ya bos sensasional itu enggak ada obat sensasional. Jangan di skip, jangan di skip, hmm. jangan di skip. mudah-mudahan dikasih yang manis-manis ya Boy yang manis-manis yang manis-manis mudah-mudahan dikasih Abis ini kita buy 240 kita buy 240 dikasih manis sama si inches mudah-mudahan Ntar kita buy 240 bit Andalan kita 240 Kita buy di bit 240 Biar maknyos mantap Petir lu dan cok Petir Der Hmm gitu dong hijaunya konekin Sampai Ayo dong Konekin cok Petir ya, cok petirlah punya pintas Hai kampret ayo satu lagi please ini pet pet lumayan lah 280 jadinya toh ini kita spin-spin manja dulu ya Cuy seperti biasa kita spin-spin manja ini kita kan manja-manjain 20 Turbo habis itu quick 10 baru kita gas bui kalau cukup di kuyknya kita gas quick kalau nggak cukup langsung kita buy di kuyk mudah-mudahan sih cukup quick 10-nya cuy <coughs> kita di ntar kirim gua nggak cukup anjing yang belum join-join grup boleh langsung cek pin chat ya bosku nanti kita taruhin link grupnya dipincet yang mau nanya pola gacor setiap hari bisa langsung nanya di grup nanti langsung dibales bosku atau nanya RTP game gacornya hari ini apa aja bosku langsung ntar kita kasih RTP-RTP gacor ya, setiap hari ya bosku langsung kita taruhin RTP gacornya bosku mantap kali emang mudah-mudahan dikasih atau bisa sesuai feeling aja bosku, yang penting pakai pola aja. Sesuai feeling game gacornya apa, terserah sesuai feeling, sesuai keinginan lah. Yang penting pakaiin pola aja. Biarin gak dirungkatin terus kalau depo. Yang sayang cuy, duit cuy. Cakep, aduh sekali doang lagi konek kayak cukup ini cukup sih petir nih tadi aturan 12 belas kampret tuh der 12 belas kunyuk setengah setengah cipret banget jadi apa nih gua gue cara pencahup hmm. mampus baik saya ayo bis kasih gue manisin betandalan gue cok aduh der der Ayo dong kampret banget jeu- eh, jeu sawah incer semoga astaga efek cok bet andalan cok der astaga incer incer sumpah cok gak tere ya, ya salam anjing banget bet andalan gue diginiin gini sakit hati kita cok petir dan cok petir bok goblok eh hey, blok der sakit kita tunggu cok betandelan gua di giniin. banget jumpa Gila. sumpah coy, sakit ah, tunggu coy. gua lu. Parah. Dikasih 140 anjir, kagak dibalikin modal sama sekali cuy. Kita buang aja langsung lah 120 cok Tuh, anjir ranjir kampret banget loh. Sakit hati gue cocok. Udah naik 280. Panji ranjir. Pas licuk sakit hati nih. Gila sih. Der. Der. Der inches inches Parah banget boy, boy. Ini kita WD aja lah, udah naik 200 lebih kita WD aja bodo amat. Daripada di bangkrutin lagi sama bandar modal 40 susah naik jutaan itu. hoki kalau hoki banyak. Kalau hoki kita gede baru, Cuk. Bisa, Cuk. Lagi dong. cender lagi astaga 10 doang itu hmm, ini kita WD aja lah bodoh amat mudah-mudahan dapet 200.000 langsung kita WD daripada dirungkatin lagi cuk apa 300.000 WD baguslah kalau 300.000 balikin lagi modal gue modal tadi 240 coq jadi nah, rungkatin angin dikasih 140 doang coq ini nih kita WD aja lah iya 200 sudah itu sama 50 tuh di kantong daerah oke okay, kita WD aja nih ratus ribu bodo amat daripada Dungkatin yang belum join grup silahkan join ya bosku gue pamit undur diri dulu bosku salam WD salam mantap nyocol thank you thank you bosku